Halo teman-teman semua. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang cara merakit sebuah power dengan menggunakan driver Super OCL 504. Ikuti terus video saya ya. Jangan sampai ketinggalan dan jangan di-skip biar kalian cepat paham tentang apa yang saya ajarkan kali ini nanti komponennya saya jelaskan secara berurutan oke okay. oke okay, lanjut pertama-tama driver OCL 504 super OCL 504 selanjutnya kabel secukupnya Oke, okay, pertama-tama dalam merakit sebuah power <coughs> ini masih ori ya, masih asli dari toko. Belum saya modif di video selanjutnya. Ada video yang akan datang. Saya akan modif driver ini. Ini masih original. Oke. Okay. Pertama-tama, <tuh> kalian solder kabelnya dulu hmm. Ini yang bagian plus Yang bagian plus Yang untuk ke transistor Ini untuk yang bagian plus kita kasih kabel dulu untuk yang bagian plus saya sudah kasih kabel dan untuk yang bagian mint kisah kita kasih kabel juga <coughs> yang hitam ini untuk yang saya taruh di bagian B, nah seperti ini, ini kan B, C, E. Ini untuk bagian basis, ini untuk bagian kolektor, ini untuk bagian emitor, dan ini untuk bagian minnya. Setelah itu. Transistor saya menggunakan tip 3055 dengan pasangannya 2955. Oke, okay. selanjutnya untuk yang bagian plus kita solder dulu. Ini untuk bagian B seperti ini. Nah, seperti ini setelah itu untuk yang bagian mid kita solder juga seperti ini kayak ini ya dan selanjutnya kita pasang untuk yang bagian emitter emitter nah, kan se uh, seperti ini ini untuk bagian basis kolektor emitor kenapa saya enggak kasih untuk kabel untuk bagian emitornya karena saya jumper seperti ini untuk bagian emitornya jumper seperti ini Hmm. ini yang dari drivernya saya nggak copot saya kasih kabel seperti ini saya memakai air yang ada di pendingin ini setelah itu hmm, kita solder untuk bagian untuk bagian VCC nya Sisinya untuk bagian visinya. isi sisi plus. Eh, terlalu pendek. Terlalu pendek. kabelnya. VCC bagian plus. Ini untuk bagian main. Dan ini untuk bagian drone. sudah setelah itu kita sambung untuk bagian PSU nya untuk bagian press kita sambung Bagian main kita sembuh. dan ini untuk bagian ground. Ini habis itu kita pasang untuk bagian input. Input kita pasang di bawah untuk bagian input. ini dipakai salah satu ini kan RR kita pakai salah satunya inputnya bagian input lalu kita pasang untuk yang bagian ke speaker bagian yang ke speaker Saya Kasiktimah dulu Yang plus dan hitam untuk yang men yang untuk bagian plusnya, kita solder di sini, dekat air kapur, jalur air kapur, hmm. dan untuk eh copot nah seperti ini dan untuk groundnya kita taruh di sini. Sudah okay. hai Oke, okay, sekarang saya akan coba apakah berhasil rakitan kali ini. Sebentar. Oh ya, saya menggunakan CT tiga dua. Saya mau taruh di 45 takutnya transistornya enggak kuat saya cuma memakai satu set oke okay. kita coba dulu kita tancapkan dulu maaf ya, teman teman tadi ada kesalahan sekarang ini saya sudah perbaiki dan selanjutnya kita akan mencobanya oke kita tancapkan dulu ke stiker stop kontaknya oke. sudah bunyi kawan sudah bunyi Oke okay, cukup sekian video dari saya Mudah-mudahan bisa bermanfaat apabila kalian suka dengan video ini Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like dan komen Serta share ke teman-teman kalian semua Dan aktifkan lonceng notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan Update dari video dari saya kalian tidak suka dengan video ini. Tidak apa-apa, kalian abaikan aja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.